Telapak ramping dan adil membuat gerakan mengipasi dengan lembut dari jarak yang sangat jauh. Namun, tindakan yang tampaknya lembut ini memiliki kekuatan menakutkan yang dapat menggerakkan surga. Kekuatan Yuan yang memenuhi langit benar-benar meledak karena telapak tangan saat gelombang udara mengerikan menyebar keluar. Pada akhirnya, mereka menabrak penghalang cahaya yang sangat besar di sekitarnya. Menyebabkan riak intens meletus di atasnya. Udara tak berbentuk juga sedang dikompresi dengan panik pada saat ini. Dan orang bisa samar-samar melihat udara di dalam penghalang cahaya yang tersebar. Bang, sebuah kekosongan dekat seperti jejak telapak tangan meletus dari tangan putih ramping. Tidak ada riak energi agung di dalam jejak telapak tangan. Namun, itu berisi aura yang sangat kuno. Sepotong aura itu tampaknya telah menerobos dari ruang dan waktu dari masa lalu yang sangat jauh. Itu sudah tua dan tak terduga. Hanya sedikit dari ini memiliki kekuatan untuk mengguncang tanah. Menitik, jejak telapak tangan hampa belum mendarat di tanah. Namun jejak telapak tangan sedalam 100 kaki sudah muncul di tahap pertempuran kekuatan Yuan di bawah ini. Seseorang bahkan bisa melihat riak-riak Yuan Power yang berkedip-kedip di tepi telapak tangan. Cahaya hitam, yang awalnya meresap ke langit. Juga ditekan secara paksa oleh jejak telapak tangan hampa hingga menyusut hingga beberapa meter di sekitar Lin Langtian. Tekanan kuat membuat tulang Lin Langtian memancarkan suara berderit. Tidak mudah membunuhku. Namun, Lin Langtian saat ini juga tidak lagi sama dengan dia di masa lalu. Matanya mengungkapkan niat membunuh yang ganas dalam menghadapi tekanan besar ini. Segera, tangannya membentuk serangkaian segel sementara lolongan yang tidak manusiawi terdengar dari tenggorokannya. Bang. Sebuah cahaya hitam yang meluap dengan cepat menyembur keluar dari tubuh Lin Langtian dalam bentuk seperti cincin pada tingkat yang sangat menakjubkan. Cahaya hitam melonjak. Tak tergoyahkan saat menahan tekanan besar yang turun dari langit. Lin Dong. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu adalah satu-satunya yang dapat memanggil jiwa bela diri? Imo Mirror. Bentuk jiwa bela diri. Sebuah cahaya hitam megah dengan panik berkumpul di belakang Lin Langtian. Samar-samar membentuk sosok ilusi hitam. Terdengar suara sedih yang tak tertandingi seperti raungan dari puluhan ribu iblis. Terdengar. Pada saat ini, cahaya hitam memenuhi langit. Menghalangi matahari. Seolah-olah akhir dunia akan tiba. Mengaung. Sosok ilusi hitam mengambil bentuk di belakang Lin Langtian. Setelah itu, tangan hitam keriput benar-benar menerobos ruang dan muncul di tengah-tengah seruan rendah dan dalam dari Lin Langtian. Lingkaran cahaya hitam berlama-lama di sekitar tangan hitam. Membuatnya tampak sangat aneh. Imo Mirror. Mungkinkah seni bela diri yang ditinggalkan oleh orang tua Imo yang mengerikan di zaman kuno? Orang tua Dao Sekte bergumam di kursi ringannya di langit. Dia sedikit terkejut ketika dia menyaksikan adegan ini. The Great Desolate Memenjarakan Surgawi Hen Lindung telah ditampilkan kemungkinan akan ditinggalkan oleh Kaisar Desolate besar dari zaman kuno. Chaktes. Keduanya ahli yang tangguh dari zaman kuno itu. Aku bertanya-tanya jiwa bela diri mana yang akan keluar di atas dalam pertarungan ini. Petik dua. Telapak tangan hitam menerobos ruang. Tanpa jeda. Itu membawa cahaya hitam yang deras saat bergegas keluar dan bertabrakan dengan jejak telapak tangan hampa. Gemuruh. Kedua telapak tangan saling terbang. Satu dari atas dan satu dari bawah. Masing-masing berisi momentum yang menghancurkan bumi. Detik berikutnya, mereka bertabrakan dengan keras. Menyebabkan pupil mata banyak menonton menyusut tiba-tiba. Pada saat tabrakan, tampaknya seluruh tempat tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Semua orang bisa melihat gelombang demi gelombang Yuan Power dengan liar melarikan diri dari medan perang Lindung dan Lin Lang Tian. Dari tampilannya, undulasi di sana mampu memusnahkan bahkan kekuatan Yuan alami tanah. Ledakan, keheningan hanya berlangsung sesaat. Setelah itu, badai energi yang menakutkan dan tak terlukiskan menyapu keluar dari penghalang cahaya. Segera, penghalang cahaya yang secara pribadi ditempatkan oleh perwakilan dari Gerbang Yuan, Liu Tong, mengeluarkan suara retak yang menusuk telinga. Penghalang cahaya berayun dengan liar. Tampak seolah-olah itu agak tidak bisa menahan disambar oleh energi semacam itu. Liu Tong juga jelas memperhatikan tempat ini. Adegan ini tanpa sadar menyebabkannya mengerutkan kening. Jika dia membiarkan dua anggota generasi muda untuk menghancurkan pertahanan yang telah dia tempatkan di tengah-tengah pertempuran mereka, itu akan menyebabkan dia kehilangan sejumlah besar wajah. Segera, lengan bajunya Melambai dan Yuan Power yang agung mengalir ke penghalang cahaya. Kilaunya langsung menjadi terang cemerlang, seperti sup yang terbuat dari emas. Bang, banyak mata berkumpul di penghalang cahaya. Badai mengamuk yang tak terkendali menyebar di tempat itu. Badai ini seperti cambuk yang menghantam Lin Dong dan Lin Lang Tian, yang tidak punya tempat untuk bersembunyi. Bum-bum, dua sosok terbang mundur dengan cara yang menyedihkan. Akhirnya, mereka bertabrakan dengan keras ke penghalang cahaya. Segera setelah itu, seteguk darah segar keluar dari mulut mereka. Jelas bahwa mereka menderita beberapa luka akibat serangan balasan. lindung menstabilkan tubuhnya dan menghapus darah di sudut mulutnya. Alisnya dirajut saat dia menatap fluktuasi energi mengerikan yang hadir. Sementara ekspresinya tumbuh lebih serius. Jelas. Dia tidak berharap bahwa Lin Lang Tian akan sangat merepotkan untuk berurusan dengan. Di sisi lain. Lin Lang Tian juga terhuyung berdiri. Rambut dan wajahnya berantakan. Dari kelihatannya. Dia muncul dalam kondisi yang jauh lebih mengerikan daripada Lindong. Melihat hal-hal dari sudut pandang tertentu, dia jelas sedikit lebih rendah daripada Lindung dalam bentrokan sebelumnya. Selain itu, meskipun Lindung juga memuntahkan seteguk darah karena serangan balasan, dia tampaknya tidak menderita cedera serius. Tubuh fisik Lindung tampaknya jauh lebih kuat daripada yang dibayangkan Lin Langtian. Aku akan membunuhmu. Rambut Lin Langtian berserakan, matanya merah karena tubuhnya sedikit bergetar. Suara yang sangat serak keluar dari mulutnya. Tampaknya ada sesuatu yang salah dengan kondisi Lin Langtian saat ini. Ekspresi di matanya berfluktuasi tanpa henti. Kadang-kadang tampaknya berjuang, sementara menyeramkan di lain waktu. Jika kita tidak membunuh Lindong, kamu bisa melupakan benar-benar menempati tubuh aku. Berikan aku semua kekuatanmu Tangan Lin Langtian dengan keras meraih kepalanya Menggaruk kepalanya sampai banyak garis darah muncul Dengan ekspresi gila di wajahnya Dia tiba-tiba meraung di benaknya Bocah ini sangat aneh Ada terlalu banyak rahasia di dalam tubuhnya Bahkan jika aku memberikan semua kekuatan aku kepada kamu Kemungkinan kamu tidak akan bisa membunuhnya Seseorang tidak akan khawatir tentang tidak memiliki kayu untuk dibakar jika seseorang memastikan gunung tetap hijau. Selama aku dibebaskan dari bentuk Yuan Spirit aku, hanya akan terlalu mudah bagi aku untuk membunuhnya. Suara marah juga terdengar di hati Lin Langtian. Itu milik roh Yuan yang misterius. Ci, ci, aku telah mengatakan bahwa aku pasti akan membunuhnya kali ini. Petik dua. Mata Lin Langtian ganas. Segera setelah itu, Ekspresi kejam terbentuk dari sudut mulutnya. Apakah kamu tidak menyebutkan bahwa ada pukulan pembunuhan terakhir dari Yimo Mirror? Aku ingin menggunakannya. Petik dua, kamu gila. Apakah kamu tahu harga seperti apa yang perlu kamu bayar? Petik 2. tes-tes. Bukankah itu hanya mengharuskanmu untuk mengorbankan roh Yuan? Tidak apa-apa. Setelah lindung ditangani, kamu akan dapat mengendalikan tubuh ini dan sepenuhnya memiliki tubuh aku ini. Roh Yuan yang kamu kalah juga akan pulih cepat atau lambat. Lin Langtian melepaskan tawa aneh saat dia berbicara. Kamu, suara The Yuan Spirit muncul sedikit marah. Kamu dan aku sudah bergabung. Saat ini, aku mengendalikan tubuh ini. Tidak perlu kata-kata yang tidak perlu. Bagaimanapun, kamu akan dapat memperoleh apa yang kamu inginkan setelah kami berhasil. Aku tidak ingin yang lain sekarang. Yang aku inginkan adalah membunuh bajingan itu Lin Dong Petik 2 Lin Langtian saat ini tidak takut dengan roh Yuan di tubuhnya Dengan tawa menyeramkan Tangannya disatukan saat serangkaian segel dibuat Sebelum membanting telapak tangannya ke dadanya Ah, atas tindakannya ini Tangisan menyedihkan samar muncul dari dalam tubuhnya Setelah itu Sepuluh jarinya seperti pisau saat mereka menggaruk bekas luka berdarah yang mendalam di dadanya Darah segar mengalir keluar dan berkumpul di depannya. Darah merah segar berkumpul di depan Lin Langtian. Seseorang samar-samar bisa melihat cahaya keemasan melonjak dalam darah. Sebuah gelombang yang sangat misterius menyebar darinya. Ini memang fluktuasi Roh Yuan. Orang tua itu dari Dao Sekte melihat cahaya emas yang tergantung di dalam darah saat matanya fokus. Lin Langtian menatap darah di depannya. Kekejaman di sudut mulutnya menjadi lebih intens. Segera. Segel tangannya dengan cepat berubah. Cahaya hitam menyebar dari dalam tubuhnya, membentuk sosok manusia yang gelap di belakangnya. Penawaran Roh Yuan. Lin Langtian mengangkat kepalanya. Dia memberikan senyum menakutkan kepada Lin Dong yang mengerutkan kening di kejauhan. Senyum menyebabkan rambut seseorang berdiri. Setelah itu, Lin Langtian menjerit rendah saat darah yang mengandung cahaya emas terbang keluar akhirnya. Ia menembak ke sosok gelap. Sizzle, sizzle. Setelah darah ditembakkan ke dalamnya, sosok ilusi gelap itu segera mulai bergerak liar. Kabut hitam melengkung di sekitarnya sebagai riak yang sangat menakutkan menyebar keluar. Ini adalah penawaran Roh Yuan. Ekspresi para ahli sekte super di langit tiba-tiba berubah setelah melihat adegan ini. Segera, mata mereka berubah serius menggunakan Roh Yuan sebagai persembahan untuk sepenuhnya mewujudkan Aura kuno jiwa bela diri. Haha. Lin Dong, kita berdua telah berjuang selama bertahun-tahun. Namun, orang yang tertawa terakhir masih akan aku. Pada akhirnya, kamu akan remuk di bawah kakiku seperti saat itu. Petik 2. Lin Langtian meraung ke arah langit. Penampilannya yang acak-acakan seperti hantu jahat, membuatnya tampak sangat menakutkan. Sementara Lin Langtian meraung ke langit, cahaya hitam yang bergoyang di belakangnya juga secara bertahap memadat. Sesaat kemudian, kabut hitam berhamburan dan satu kaki perlahan keluar dari dalamnya. Didampingi oleh aura yang sangat jahat. Itu tampak seperti Raja Iblis dari zaman kuno yang telah muncul di era ini satu milenium kemudian. Bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal.